Sementer tarak bucah Bayuk Gendeng semua rak marek anginnya ada aturan mobil Gala nobel yang ngerak rak gendeng Nah, lawan. Sematan Eh warung nah, Warung Pak motor menak ah, nah, hmm. ya. kopi. Yo bah, tak warung kita karena ulur pikiran. Ya yo. ini Piye, iya, <tuk> <tuk> <tuk> telepon Karyadi Iya lho. tak telepone. info cah. ya teleponmu mendep biasa iki oh iyo, yang telepati ya <h starts> nah iya hmm, telepati gua tangane bingung iki keter besane kok iya krasa nggo konanku eh anu <laughs> di rene karo mbah ya ya mbah gimana jak menowo mau naik ke gelem ngentekno oke dirasa iki lu dirasa iki setengah gendul nih heeh <henti> <Mutak> iya Panggarak penak aneh. Banget yo kanan-kanan ayo bisa nih lu gue bos aku buat tempat sehat sehat Pasti ya. Yo aku peda Kursi dihapus, berapa Oppo, Oppo Watch, Watch, Watch, Watch, elos, Watch, aku <sukur> aku ta anu. Heeh. Mulese aku. Berarti mm. oh, ya. ya, Pak, -pakai. Yo. Yo. <sukur> oh, terus eh. padahal oh, yang saja nah, dari di bos enteng krebs nikmati ya, banget, kal motornya lono-lono dah, kok tibok motor, orang bongkon piyo, orang pak rempul sampai sini, asu asu. Wah, aduh, keren. Dia saya, saya kan bocor murah, ya. Bayu, bayu, batu penuh. Bayu, Hah? Oh, kamar, kono aina ketek oh, masuk, masuk. masuk <tuk> ya. ya, gimana setengah yang ini loh, eh, ini. aku ngumplang anu matamu, kok, lebih Menikmati apa ya Ini mau B Buang kueh nge nge nge nge nge mungkin teh bawa kayaknya barang juga lagi tulisannya rendih ah seliwilah lagi ngejok drum mau kok arah arah cepane lagi Ada hubungan ya, ya, sebenarnya bisa nendang bareng. bar esok atuh besok lagi besok lagi lagi oke, oke, oke, oke, oke, ya, pas Ya. Mulai, aku? mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, aku mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, bong sejak jumlah buat untuk naik ke, kau tidak ini kan paling kok kok